Assalamualaikum semua, kali ini saya akan membuat seharian ikan patin Ini ada ikan patin yang dibersihkan dengan jeruk nipis Untuk bumbunya ada bawang putih yang sudah saya potong Gula, garam, daun salam, tomat, cabai, dan bawang merah goreng Yuk lihat video berikut Nah ini minyak sudah panas, kita tumis bawang putihnya Untuk bumbu di blender ada tomat, bawang putih yang sudah digoreng, bawang merah goreng, apakah sedikit air. Kita tambah bumbunya. Masukkan daun salam, gula serta garam. Setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. setelah matang kita masukkan ikan patinnya Hmm, sedapnya saat mencoba. dan ikan petin sudah jadi. ini adalah lapangnya juga ada kemangi dan belimbing wuluh yuk silahkan dicoba semoga suka dengan resep kami terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog selanjutnya ya